simak terus video ini dari terapi tangan dan kaki dan untuk kakinya mohon maaf tidak dipilihkan disingkat sehingga selesai terapi Alhamdulillah membaik dan bisa berjalan walaupun pakai tongkat satu kali terapi alami <tik> achar mega agora Eh makan dulu. Oh iya iya. Heeh gampang kok Bismillahirrahmanirrahim. mau mau ini, ini ya. teman. Ya Ya. Hmm. Ini Ini. ada ini. Ini Adik, oh, ah. adik yang ini. Ah. Sure tapi ya, sekira ee oh ay sih pasti Apa alhamdulillah bisa digerakkan tangannya Coba yang, masih yang tadinya kaku dia ya, bisa agak rata sedikit digerakkan tangannya ya perlu diingat aja untuk satu kali terapi ini dilihat kondisinya karena tidak semua kondisinya itu sama jadi ya ada yang dua kali, tiga kali terapi bisa digerakkan. Dan ada yang satu kali terapi itu langsung bisa digerakkan. Seperti itu. Simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. apa iya nih enget nih mamdo enggak masih. Setelah selesai diterapi kakinya, ya, berhubungan enggak ada itu buat terapi kakinya ya. Alhamdulillah langsung disuruh jalan. Iya. Alhamdulillah langsung disuruh jalan. Walaupun pakai tongkat, alhamdulillah bisa digerakkan kakinya. Masih kuat, nah, semangat jauh, terus Pak, iya. semangat, semangat. Tongam muter aja. gimana? Kan? enteng. kemarin nggak berani. berani. sekarang? ini berani. alhamdulillah. yang penting mah nanti dilatih aja. Jangan di... ini dilatih. Nanti pas duduk atas, jangan, jangan dibiasa nekuk lagi ya pun. tangan juga sama usahin semaksimal mungkin dilatih. Iya karena kan buat peredaran darah itu sendiri biar lancar lagi menghidupin saraf-sarafnya oh, lagi. Wow. Alhamdulillah setelah malam hari Diterapi Ya ini di pagi hari Dicoba lagi Alhamdulillah satu kali terapi Bisa jalan Alhamdulillah Masukur untuk, untuk Kaki dan tangan Alhamdulillah bisa dikerahkan Ya makasih yang sudah Simak video ini Semuanya Kamu Pamit, cobalah ikut kita di awal. warahmatullahi wabarakatuh.